Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu yang saya hormati Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya bisa login ke Siflah Karena kita sudah mulai pembuatan laporan dan harus sedang belanja Kita harus segera login ke aplikasi Siflah untuk di tempat kami, bapak ibu bisa membuka Google Chrome-nya atau web internetnya. Bapak ibu langsung ketik toko ladang, kemudian enter. Masuk di sebelah toko ladang, klik OK. Nah, kemudian, apa ini kita laporkan dulu ya. Kemudian bapak ibu di sini ada tombol masuk, Bapak Ibu klik di tombol masuk tersebut setelah itu akan muncul dashboard kita disuruh memilih apakah kita akan login sebagai sekolah apakah sebagai penjual dan apakah sebagai pengawas atau admin toko ladang nah karena kita di lembaga kita harus memilih di tombol yang sekolah kita klik saja tombol sekolah ini Nah, kemudian kita disuruh login Menggunakan aplikasi Atau Dapodik Dari akunnya Kepala sekolah Kita langsung masuk saja Ini contoh Contoh penggunaannya Nah kita coba masuk Nah Ada beberapa pilihan ini Bapak Ibu Apaikan saja klik salah satu saja Maksudnya diklik salah satu Yang penting di apa Kepala sekolah di lembaga tersebut Nah tandanya Kita sudah bisa login di pojok Sini sudah muncul profil Dari Kepala sekolah tersebut dan lama lembaganya Nah kemudian Bapak Ibu di pencarian ini searching ini Bapak Ibu bisa mengetikan Barokah Jaya Jangan di enter dulu Bapak Ibu cari toko Jangan cari barang tapi klik cari toko Barokah Jaya Kita klik nanti akan muncul beberapa toko Bapak Ibu pilih yang warna biru ini ya yang warna biru Barokah Jaya warna biru ini. Kita klik di sini. Kemudian masuk, Bapak Ibu sudah masuk di apa uh, siplahnya Barokah Jaya, Bapak Ibu bisa mencari barang yang Bapak Ibu kehendaki. Contoh, kita mau cari printer, maka di tombol ini di sini kita ketikkan saja printer. Kemudian Bapak ibu, enter. Setelah bapak ibu enter, maka yang di bawah sini akan menunjukkan barang-barang printer yang tersedia di toko tersebut. Nanti, bapak ibu tinggal pilih dan bapak ibu tinggal ikuti. Uh, apa ikuti arahan selanjutnya atau alur selanjutnya kalau kita mau cari laptop Bapak Ibu tinggal ketik saja laptop Bapak Ibu enter kita tunggu nanti akan muncul dengan kata kunci laptop Bapak Ibu bisa mencari harga laptop yang sesuai dengan yang Bapak Ibu kehendaki harganya yang ada di rencana kerjanya Bapak Ibu ya Nah, katakanlah kita akan membeli laptop dengan harga 12.185. Kita klik saja di gambar laptop tersebut, maka kita akan diarahkan ke barang tersebut, kita klik keranjang. Setelah ke keranjang, di sini tunggu dulu sampai dia muncul laptopnya, baru kita klik lihat troli. Nah. Setunggu sebentar. Sudah muncul gambar laptopnya, sudah muncul harganya, pajaknya berapa sudah muncul. Bapak Ibu klik atur pengiriman. Nah sampai di sini Bapak Ibu akan diarahkan ke lama pengerjaan atau Bapak Ibu pengennya barang tersebut dikirimkan paling lambat berapa hari. Contoh saja kita klik 10 hari, kemudian kurirnya kita pilih kurir toko sumber dananya Bapak Ibu pilih pos reguler 2023. Kemudian klik buat pesanan. Sampai di sini Bapak Ibu, nanti berikutnya Bapak Ibu akan selalu berhubungan dengan toko tersebut. kan Nanti uh, akan muncul di siplahnya toko tersebut. Cukup bisa dipahami ya Bapak Ibu? Selamat bekerja. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh